Di kemerdekaan, kembali kami melaporkan sis dari Jalan W. B. Simpang Kecamatan Lama pada hari ini, Sabtu dua Februari 2021 sekitar pukul 0545 Untuk genangan air di Simpang Kecamatan Lama masih cukup dalam kurang lebih sekitar 50 puluh sampai enam cm. Dapat Anda saksikan untuk... KBM yang memaksa masuk di sini mengalami mogok. Saat ini cuaca sudah cerah. Mudah-mudahan nanti tidak ada hujan lagi sehingga air segera surut. Kami berupaya untuk membantu masyarakat yang mengalami terjebak masuk dengan menarik dengan kendaraan yang lainnya. Demikian dilaporkan dari unit lantas Polsek genuk Polres Abu Semarang, Polda Jawa Tengah.